Oke okay, sahabat tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Dengan channel Ikhtiar Tani Oke okay, sahabat tani Kita uh, pada saat ini Kita akan membahas tentang Penanaman paneli tanpa ditanam ke dalam tanah Oke okay. uh, Tapi sebelumnya kita membacakan sholawat Jibril dulu ya Supaya kita mendapatkan barokah Dari Rasulullah Wasallam Di dunia maupun di akhirat dan semoga rezeki kita milik kita uh, diberi kelancaran oleh Allah, diberikan barokah, diberikan rezeki yang halal manfaat maslahat dunia dan akhirat untuk bekal uh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Allahumma salli ala syedina muhammad Assallu alaihi. Mari kita bersolawat sahabat tani dimana saja berada Anda semua semoga ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersolawat, bersolawat, bersolawat dan bersolawat Supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah s.a.w. dengan keagungannya Kita meminta kepada Allah Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang Barokah kehidupan, barokah keluarga, barokah semuanya ya Untuk selanjutnya mari kita saksikan eh, tentang penanaman paneli Namun ada sedikit pesan buat anda sekalian Dalam bercocok tanam kita Jangan takut mati ya jangan takut tanaman kita mati tapi harapan kita itu tanaman yang ditanam kepada uh, yang ditanam pada tanah ada bercocok tanam gitu pasti harapannya pasti mau hidup begitu ya. terutama dalam dalam paneli ini dalam penanaman paneli ini paneli ini jenis-jenis anggrek yang yang susah matinya kalau kata orang tua dulu itu paneli itu didamparkan atau e, ngagoler ogedina tanah jadi cina itunya jadi terdampar juga di atas tanah itu paneli itu pasti akan keluar akarnya karena paneli itu diantaranya tanaman yang susah mati jadi insya Allah hidup insya Allah tumbuh dan insya Allah berbunga dan berbuah oke mari kita saksikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kehidupan kepada tanaman kita dan kepada semuanya panjang umur panjang umur dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, let's go. dan kita ambil batangnya yang mau ditanam benihnya ini panjangnya ini satu meter dan kita tanam ya kita menanamnya di sini. Di sini ada satu tajar belum ditanami. Belum ditanami, masih masih kosong. Satu tajar pohon gamal masih kosong ini belum ditanam. Paneli. Nah, kalau yang lain sudah sudah ada. Ini belum ada Kita bersihkan dulu Bagian bawahnya tanam aja dan kita bertawakal pasrahkan kepada Allah semoga ini uh, panelinya tumbuh dan menghasilkan yang maksimal kita belajar menanam paneli modal minimal hasilnya maksimal oke okay? lanjut kita ikat pas turun kita ikatnya selesai cukup cukup di begitu aja cukup tidak usah ditanam juga tidak apa apa semoga ini tumbuh Sebetulnya paneli ini diantara tumbuhan yang susah matinya ya, susah matinya di ditanam seperti begini juga akan tumbuh batangnya, sulurnya yang sulurnya yang sudah putus misalkan uh, pada rambatan yang sangat tinggi, Put, kemudian putus di tengah-tengah, itu yang ke atas itu tidak akan tidak akan mati, tidak akan mati, pasti mengeluarkan lagi akar mencari nutrisi ke bawah sampai ke bawah yang yang putus yang dari atas tuh kalau rambatan di pohon-pohon tinggi itu seperti gitu apalagi di pohon uh, tidak terlalu tinggi ya seperti di pohon gamalak Itulah cara menanam paneli. Paneli tidak ditanam juga, tidak ditanam ke dalam tanah juga, cukup disimpan di atas tanah. E, itunya batangnya, suruhnya, itu, insya Allah akan keluar akar, dan insya Allah paneli ini akan tumbuh. Mudah-mudahan sampai berbunga dan menghasilkan buah. Oke, terima kasih.